Oke, kita mulai pembahasan 50 soal toefl reading di kelas toefl preparation. Uh, ini adalah class toefl preparation bagi para dosen Dosen tetap di UPI ya. Untuk kamu semua yang menonton uh, pembahasan atau rekaman video dari pembahasan 50 soal toefl reading ini, kamu bisa coba untuk mengerjakan 50 soalnya terlebih dahulu uh, di description dari rekaman video ini. Silakan kerjakan dulu. Setelah kamu kerjakan, kamu bisa langsung melihat rekaman dari pembahasan soal ini untuk mengetahui jawaban dan pembahasannya so without further ado I believe we can start ya yeah? Halo Bu Ika right. ya yeah, pa. halo Pak Halo, oke, okay. so let's start ya yeah. kita langsung masuk ke soal nomor 1 baik ini soal nomor satu ini adalah soal kosa kata karena yang ditanyakan adalah kata folklore seperti biasa kalau menjawab Soal kosakata itu, kita perlu memperhatikan kalimat di sekelilingnya. Jadi, di sekeliling kalimat folklore ini, ada apa saja sih? Seperti itu, salah satu ciri yang bisa kita lihat soal nomor satu ini adalah kalau kita melihat ke sebelah kanan, itu ada kosakata Old West. Old sendiri kan artinya tua, ya. Sebenarnya, Old West itu kenapa diberikan huruf kapital? Sebenarnya, kan sesuatu yang diberikan dengan... Yang dimulai dengan huruf kapital itu kan nama atau judul ya. Jadi Old West itu sebenarnya mencerminkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi folklore itu ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Di sini yang paling mendekati dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau hanyalah A ya, traditional stories. Karena memang folklore itu artinya cerita rakyat atau dongeng rakyat. seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Uh, the passage indicates that ini adalah kosakata atau kata kunci untuk skill 3 ya waktu itu kita bahas bapak ibu skill 3, tentang stated detail question di stated detail questions And di sini kalau kita lihat uh, tentang any opti ya karena di semua pilihan jawabannya ada tentang any seperti itu <tuh> nah petunjuknya ada di kalimat setelah old west. Dari pernyataan ini, Born V.B.A. and Moses, in 1860, Annie learned to shoot. Dilahirkan dengan nama V.B.A. Moses, Annie belajar menembak. Jadi secara tersirat, sebenarnya Annie itu bukan nama aslinya, karena Born dinamakan, ketika dia lahir itu, dia dinamakan V.B.A. Moses. Jadi kemungkinan besar Annie di sini itu adalah nama panggung sebenarnya. Ya karena kan dia ber, dia sering melakukan kompetisi ya di uh, banyak events uh, kompetisi menembak. Nah yang maknanya sama dengan uh, kalimat tersebut atau pernyataan tersebut adalah uh, delta. Ini itu tidak menggunakan nama aslinya. Jadi given name itu bisalah kita terjemahkan jadi nama asli seperti itu. Karena given itu kan yang diberikan. Sesuatu yang diberikan itu ya. Dalam konteks ini adalah sesuatu yang diberikan ketika lahir. Dalam konteks ini, sesuatu yang diberikan ketika lahir adalah nama dari VB and Moses tersebut. Okay. Lanjut ke soal nomor 3. Sama ini skill 3 juga karena kata kuncinya indicates. Yeah. Jadi kalau indicates, state according to, ya itu adalah soal-soal stated detail questions atau di TOEFL reading kita waktu itu bahasnya di skill tiga ya. Oke, nomor tiga ini, untuk menjawab soal ini, berarti setelah kata in the case itu akan ada frasa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah, any learn to hunt. Jadi kita cari nih di teks, any learn to hunt itu ada di mana. ya. Kata-kata learn kan ada di sini sebenarnya. Learn. To hunt itu maknanya sama dengan to shoot. Ya berarti kemungkinan jawabannya itu ada di kalimat atau frasa setelahnya di sini at a very young age out of necessity jadi ada umur yang sangat muda necessity itu karena um, kebutuhan ya atau keharusan ya, karena dia harus dia harus belajar menembak berarti di sini karena ya harus belajar menembak itu karena apa karena dia harus membantu memberikan makan keluarganya dan me, e, mendapatkan uang tambahan seperti itu. Berarti kan intinya untuk bisa hidup saja ya sehari-hari seperti itu. Jadi so, yang paling mendekati dengan pernyataan tersebut itu adalah B, in order to survive." Baik. Let's go to number four. The word markmanship. Baris empat, markmanship di baris keempat. Seperti biasa, jawab soal kosakata itu biasanya suka ada petunjuk di kalimat sebelum dan setelah seringkali di kalimat selanjutnya. Jadi setelah kata markmanship ini, coba kita lihat kalimat setelahnya dan ternyata di sini ada petunjuk shooting, ya, shooting competitions. Jadi kemungkinan besar markmanship itu ada hubungannya dengan menembak. begitu. Di sini yang paling dekat konteksnya dengan menembak adalah gun, senjata ya. Jadi jawabannya C, ability with a gun. Seperti itu ya. Let's go to number five. How was the young Annie different from other girls her age? Oke, okay, Berarti yang perlu kita cari itu tetap si Annie. Terus ada konteksnya tentang different. Different dari apa? Dari perempuan lainnya yang seusia. Kita perlu cari, Pernyataan tersebut, ya, different atau uh, any dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada di baris kelima nih, ada pernyataan unusual. Unusual itu tidak biasa, samakan artinya dengan different, ya, tidak biasa dengan different. Dalam konteks ini, bercerai uh, sama seperti itu, different dengan unusual. For a young girl, for a young girl, katanya, ya, si any itu tadi not only to take part in such competition, but to win over older, more experienced male competitors. Jadi yang membuat dia tidak biasa itu adalah karena selain dia itu berkompetisi menembak, tapi dia juga seringkali menang katanya. Menang dari kompetitor lainnya yang lebih berpengalaman. Oke, nah, Karena ada pernyataan menang, berarti jawabannya D, dia memenangkan kompetisi menembak. Seperti itu, alright. Number six, what did Annie, according to the passage, what did Annie do one year prior to her marriage? Prior itu sama artinya dengan before, artinya sebelumnya ya. Jadi, apa sih yang dilakukan si Annie ini satu tahun sebelum pernikahannya? Katanya, nah, berarti kan kita perlu cari kata-kata yang sama dengan prior. Atau yang kurang lebih maknanya sama, yang dia lakukan satu tahun sebelum pernikahannya. Tentang pernikahan, itu bisa kita lihat di sini, di baris ke-6789, married, ya. Lalu ada pernyataan, she and Butler were married a year later. Dia dan Butler menikah setahun kemudian. Setahun kemudian. Jadi setahun sebelumnya, dia ngapain dong ya? Berarti kan ada di kalimat sebelumnya ya. Jadi, sebelum kalimat ini tuh ada pernyataan. Oke, okay. di kalimat ini tuh ada pernyataan, "She defeated Frank Butler" setahun sebelumnya. Setahun setelahnya, dia dan Butler ini menikah seperti itu. So, the answer uh, for number six is: "She defeated her future husband in a shooting match." Right, lanjut ke nomor tujuh. Nomor 7 itu soal tentang pronoun, cukup mudah karena kalau ada pronoun maka jawabannya itu ada di kalimat sebelumnya dan biasanya mengacu ke subjek kalimat. Coba kita lihat ya. Di sini di baris 8 ada day took part, berarti kan subjek kalimat sebelumnya tinggal kita lihat saja. Subjek kalimat sebelumnya itu yang mana? ternyata subjek kalimat sebelumnya itu adalah she and butler. She di sini mengacu ke Annie ya karena dia yang menikah dengan Butler so they mengacu ke mereka berdua ya right. so the answer is Annie and Frank seperti itu lanjut ke soal nomor 8 demonstrated in line 11 is closest in meaning to katanya kata demonstrasi itu paling dekat maknanya dengan apa Ya. Yeah. Um, kita lihat di baris 11 the act clearly demonstrate, the act pertunjukan tersebut menunjukkan kepercayaannya berarti demonstrated di sini maknanya sama dengan menunjukkan so the answer is bravo for number eight uh, for number nine the passage suggests that Annie took a shot at Crown Prince Wilhelm because berarti kita perlu cari nih Emmy shot terus Crown Prince Wilhelm ya yeah kita perlu cari kata-kata tersebut nah ada yang ada crown-nya sini crown, ini ada Prince Wilhelm ya. lalu apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan shot ada nih she even shot, of the of, she even shot a cigarette out of the mouth of crown Prince Wilhelm of Germany nah kenapa dia melakukan ini seperti biasa kalau soal stated detail question tuh lihat selain kalimat setelahnya kalimat sebelumnya di kalimat sebelumnya ada pernyataan, any also accepted volunteers. Volunteers itu kan sukarelawan ya. Jadi kenapa si Eni menembak mahkotanya Pangeran Wilhelm? Ya karena si Pangeran Wilhelmnya menjadi volunteer. Volunteer kan sukarela ya. Kalau sukarela ya dia bersedia melakukannya. Yang maknanya bersedia, ya wanted. Jadi Pangeran Wilhelm ingin agar si Annie melakukannya, melakukannya itu menembak mahkotanya. So the answer is alpha. Oke, okay, for number 10, where in the passage that the author described one of the tricks in Annie's act? Alright. Pak An mau coba jawab Pak baris 10. Mungkin ada yang mau coba jawab. 10 delta. 11 delta. Ya, yes. delta. Okay, great. 10 11 ya. Biar ada suaranya, Pak, Bu. <laughs> Biar enggak terlalu sepi. <laughs> right. So, ya yeah, delta. That's correct. Baris 10 dan 11 ya. Karena kan di sini ada keterangan x ya. Gitu. Dan x-nya itu menembak rokok dari mulut suaminya seperti itu Oke, okay, great. Number 11. Nah, ini kita bahas waktu itu di skill 13 gitu, ya, 13-nya tentang information. Jawabannya itu sebenarnya udah tersedia kalau kita menjawab soal ini tentang apa? Tentang tone ya, ini tentang tone of the passage sebenarnya. Jadi kalau soalnya tentang the information atau the tone of the passage itu sudah ada jawabannya sebenarnya. Bisa descriptive, uh, factual, chronological, descriptive, factual, chronological, explanatory. Ya. Deskriptif, factual, chronological, uh, explanatory, and many more. Nah, di sini, ya udah kita langsung gede C aja, karena sudah ada jawabannya chronological. Jadi, cara cepatnya memang untuk soal tone of the passage, atau the information in the passage, itu sudah ada jawabannya. Kalau Bapak-Ibu mungkin mau lebih tahu secara jelas, ter terkait jenis soal ini, bisa... Uh, tonton saja mungkin ada salah satu video saya di YouTube saya tentang menjawab soal Town of the passage ya. Alright. Kita lanjut ke soal nomor 12. Uh, Oke, okay. moisture in line 6. Ada moisture di sini. Moisture itu apa? Dari kata dasar moist artinya lembab. lembab. Ya betul Bu. Oleh kayaknya ibu-ibu di sini. ibu-ibu. Moisturizer, moisturizer, betul. <laughs> sering ini ya, sering pakai moisturizer kan? Moisturizer itu pelembab ya. Oke, jadi di sini maknanya sama pelembab. Jadi jawabannya apa tuh? Kalau misalnya moist itu artinya lembab atau moisturizer itu pelembab, berarti jawabannya yang mana kira-kira wetness ya? Wetness kebasahan, <laughs> tapi maksudnya kelembaban. Mungkin Seperti ya. itu nomor 14 itu alpha. Nomor 15 the passage states that the lightning occurs when occurs when opposite charges develop into di sini ada di apa tentang lightning ya uh, and to di sini. that two things with opposite charge will attract each other ya yeah. and the opposite charge become stronger bla bla bla ya yeah. dan tentang terjadinya lightning ini lebih jelasnya di sini lightning results when one cloud of full most full of moisture develops an opposite charge in relation to another cloud cloud jadi halilintar itu akan terjadi ketika muatan yang berseberangan terbentuk dalam dua apa ya misalnya, dalam dua awan cloud right. So the answer is Clouds. Okay. Let's go to number 16. <clears throat> number 12, what does the passage mainly, uh, mainly discuss? Ini main idea question, skill 1. Kalau kita jawab soal dengan kata kunci mainly discuss, atau topik, subjek, main idea, main purpose, primarily concern, atau primarily discusses, kata-kata tersebut, atau frasa frasa tersebut, kalau muncul dalam soal, maka yang perlu kita lakukan hanya baca kalimat pertama di tiap paragraf, pilih jawaban yang mewakili kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Seperti itu, cara menjawabnya ya. Jadi kalau kita lihat kalimat pertama di tiap paragraf, di sini kan ada tanda, ada lightningnya, untuk memahami kekuatan di balik tanda dan lightning katanya, Kalimat pertama paragraf kedua tentang lightning, lightning itu terjadi adalah hasil ketika blablabla, bla bla, jadi proses terjadinya lightning itu seperti apa di paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga proses terjadinya tanda. Oke, berarti kan benang merahnya itu tanda lightning ya, ada tanda, ada lightning ya. dan di masing-masing kalimat pertamanya itu dijelaskan tentang bagaimana terjadinya tanda dan lightning. Berarti Jawabannya adalah uh, bagaimana terjadinya thunder dan lightning atau the causes of thunder and lightning. So number 12 is bravo. Nomor 13 yang tidak benar tentang electric charges. Right? <tuh> Jawabannya ini adalah Charlie ya. Karena ini salah karena kalau dua hal memiliki dua muatan negatif maka akan saling tarik-menarik. Salah ya? Karena kan di sini yang saling tarik-menarik itu kalau berlawanan ya si muatannya. Jadi kalau <tuh> yang attract each other itu opposite charge katanya. Opposite charge will attract each other. Jadi muatan yang yang berbeda itu atau yang berlawanan itu akan saling tarik-menarik. Seperti itu. Number 16, uh, path of least resistance, uh, jalur yang, jalur dengan rintangan yang paling sedikit, ya, jalur dengan rintangan yang paling sedikit, sebenarnya bisa kita tebak sih jawabannya Pak, lebih pastinya ke sini follow the path of least resistance, ya, tentang lightning, ya, jadi, si, apa sih itu kan bentuknya seperti itu ya, zigzag seperti itu, karena dia menghindari uh, rintangan, atau halangan, makanya bentuknya menjadi zigzag seperti pernyataan kalimat ini To find the easiest route, nah ini kan udah ada jawabannya nih easiest route And The easiest route itu sama artinya dengan path of least resistance So the answer is the easiest Nomor 17, zigzag seperti yang tadi sudah dijelaskan Zigzag itu kan seperti ini bentuknya Jadi dia belokannya tajam seperti itu jadi jawabannya Charlie, belokan tajam. Trends itu belokan, berbelok. Sharp itu tajam. Nomor 18, contracts di baris 13. Expense and contracts rapidly. Expense and contracts rapidly. Konteksnya tentang electricity ya membesar dan mengecil sebenarnya jadi kontraks itu kita lihat aja konteksnya yang disini kan membesar ya expand itu berarti kontraks itu bisa kita asumsikan artinya mengecil dalam konteks ini mengecil atau berkurang jadi jawabannya <tuh> reduce 19 Which the soal is implied in the passage, implied ini soal paling sulit bapak ibu dan uh, ketika mengerjakan soal TOEFL, terutama di TOEFL ITP, bisa dilewat dulu ya soal-soal seperti implied, inferred, most likely dan probably karena soal yang paling sulit tinggalkan dulu jawab di belakang karena kalau sudah ditinggalkan dan kita jawab soal ini di belakang kita sudah menjawab soal-soal lainnya kan kalau sudah menjawab soal-soal lainnya kita sudah bisa tahu kira-kira Isi teksnya tentang apa? Seperti itu sih sebenarnya. Okay. Nah, untuk nomor 19 ini secara tersirat bagaimana katanya? Nah, secara tersirat um, di baris ke 14, uh, 13, 12, 13, 13, ya. 13 ya. The sound that we hear as thunder, katanya. Light travels much faster than sound. Jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat dari suara, katanya. Nah, lihat lagi ke sini. Oleh karena itu, kita akan melihat cahaya dulu sebelum kita mendengar suara. Itu kenapa kalau kita mendengar petir, lalih lintar, kita akan melihat dulu si petirnya, ya, cahayanya juga baru ada suaranya. Karena, ya dari alasan teks ini, itu karena si kecepatan cahayanya lebih cepat dari kecepatan suara. Gitu. Secara tersirat, kalau, kalau, kalau kita berada di dekat dari berada di dekat halilintar, maka si gap antara cahaya dan suaranya akan semakin kecil. Jadi kalau terdengar hampir bersamaan, berarti kita berada di dekat dengan halilintar tersebut. Gitu. Kalau kita jauh dari lokasi halilintar tersebut, maka kita akan melihat cahayanya dulu. Gitu. Karena kan datang ke mata kitanya lebih cepat, baru suaranya datang ke telinga kita. Jadi jawabannya B. Kalau kamu melihat dan mendengar sesuatu pada waktu yang bersamaan, ya, eh maaf, ya, bukan B ya, sorry. Hmm. The... Oke, okay, yang D maaf. D. Sesuatu yang sangat dekat akan terlihat dan terdengar um, kurang lebih bersamaan. seperti itu. Soal nomor 19 is delta. Nomor 20, uh, masih ingat Pak Bu? Kalau following the passage itu jawabannya ada di mana? Masih ingat kalimat terakhir? Kalimat terakhir. Betul ya. Yes, kalimat terakhir, pada terakhir. Kalau kita nemu soal dengan frasa following the passage, kalimat terakhir pada terakhir itu ada pernyataan seperti ini to determine how far away the thunder and lightning are untuk menentukan seberapa jauh thunder and lightning seperti itu. Jadi jawabannya delta untuk mencari tahu. Sama artinya dengan Determine, how far away the thunder and lightning are. Number 20 is Delta. Oke, okay, saya tanya lagi ya, kalau preceding the passage, jawabannya ada di mana nih? Paragraf awal, kalimat awal. Ya, kalimat pertama, paragraf pertama ya. Jadi, dari sini. Jawabannya ada di sini. Oke. Okay. Nah, di sini katanya, Si cliff dwelling ini adalah Misteri Lain Untuk arkeologis Berarti jawabannya adalah misteri lainnya Untuk arkeologis Jadi jawabannya alfa Puzzle itu kan teka-teki ya Sama artinya dengan misteri Dan ada arkeologis Dan ada kata another. Nomor 22 Which of the following best describe the topic of this passage? Ini kan kalau kita Lihat soalnya itu topik ya, ini main idea question, skill 1. Right. Um, berarti baca kalimat pertama di tiap paragraf. Jadi di kalimat pertama di tiap paragraf itu, uh, intinya ada tentang misteri dari si Cliff ya dan tentang uncertainty, ya. uncertainty dan Tentang ditemukannya klip dua yang tersebut, jadi intinya tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang klip dua yang ini. Nah, ini ya nomor 22 jawabannya: "Cari, Right, let's go to number hai, hai, Kenapa, hai, uh, okay. um, ini kenapa hai, ini disebut dengan four corners hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di baris ke seperti itu, kan? Oke, di sini ada 4 corners, US and the New. Ada kata "mid" bertemu, jadi kenapa disebut 4 corners? Karena itu adalah wilayah di mana Colorado, Utah, Arizona, and New Mexico bertemu. Jadi, corner itu kan tempat penjuru, ya. Jadi, kalau saya gambar seperti ini, satu, dua, tiga, empat gitu. Jadi, inilah 4 corners. Ini Colorado. New Utah, Arizona, and New Mexico. Jadi kenapa disebut Four Corners? Karena keempat penjuru negara bagian ini bertemu. Okay. Jadi jawabannya Delta. Penjuru di mana keempat negara bagian, states itu negara bagian, bertemu di sana. Itu ya Nomor 24. Kapan katanya si Cliff Bellins itu dibangun? itu kan tidak ada tanggal pastinya ya kalau dari teksnya tapi ada penjelasan ini the cliff dwellings were constructed during the Pueblo period ya nah, di sini jawabannya during the, great, during the great Pueblo period so the answer is 4. nomor 25 nah, ini ada yang tahu bapak ibu artinya apa Small. Ball, yes. Ah. Kalau ada yang namanya Tini, berarti kecil mungkin ya. Oke, oke, tiny right. Number 26, "abandon in line 9" empty. ya. Empty karena "abandon" itu artinya ditinggalkan "abandon" and where the inhabitants went. Jadi nggak tahu nih kemana katanya perginya. Jadi abandon itu ditinggalkan. Jawabannya empty. Nomor 27. A drought. Drought itu. Ada yang tahu mungkin artinya apa? Drought? Keringan. Keringan, betul. Ya. Yeah. Shortage of water. A Shortage of water, ya. Yes. Kalau kekeringan itu nggak kan ada air ya. Kekurangan uh, air seperti itu. Oke, itu sih bisa kita lihat di baris 12 ya. A serious drought. A drought. <tuh> Oke. Okay. 28 Di antara jawaban berikut, mana katanya yang para pihak berwenang ini tidak oh, yakin, yakin Karena kan di teks ini tuh tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui ya. Jadi beberapa ilmuwan itu mereka Yakin akan sesuatu tentang klub tapi banyak juga yang tidak yakin. Nah, yang mereka yakini ya berarti yang ada keterangan waktunya. Kayak kalau yang lainnya kan mereka tidak yakin, katanya, uncertain why they were abandoned and the events dan lain sebagainya. Tapi katanya, however, katanya. Because of a serious drought that is known. Jadi ada kata that is known. That is known itu sama dengan certain. Nah, berarti yang, yang certainnya itu ya di sini. Ada keterangan waktu. So, the answer is Bravo. Number 29, descendants. Ada yang pernah nonton Descendant of the Sun? Ini artinya... Terunan, ya? Iya, yeah, betul. Terunan. Terunan. Ya? Nonton. Tapi nggak tahu terjemahannya di sini. <laughs> ancestor itu Moyang ya Ya kalau Ancestor itu nenek moyang Jadi arahnya ke atas kan Kalau Ancestor ini kita nah. oh, Nenek moyang kita kan Di atas ya berarti ke atas gitu. Kalau Desain Itu kan Descendence, keturunan Berarti ini kita ini kesin, Turun seperti itu. Dari kata Desain Desain itu artinya turun Subordinates bukan Uh, okay. offspring ya, ya harusnya offspring offspring ah. itu keturunan keturunan kalau subordinates itu artinya bawahan memang sih sama-sama turun ya tapi yang offspring itu ada hubungan kekerabatan kalau subordinates tidak ada hubungan kekerabatannya hanya bawahan saja jadi hubungannya mungkin profesional seperti itu kalau inferior, merasa lebih kecil, eh, tidak ada konteks kekerabatan, jadi hanya kekuatan untuk konteksnya kekuatan atau kewenangan. Oke, okay. nomor 30, which would follow is not discussed the passage, yang tidak dibicarakan di teks ini, katanya. Lifestyle ya, lifestyle kan ada, tidak, tidak ada ya di teks ini. Gaya hidup dari cliff dwellers itu tidak dibicarakan di teks ini satu kata fresh, kebanyakan kan dari kita tahu fresh itu segar ya. Tapi masih ingat kalau kita jawab soal kosa kata harus curiga dulu dengan kata-kata yang kebanyakan dari kita tahu. Seperti fresh, kan kebanyakan kita tahu fresh itu artinya segar. Jadi mungkin kita akan jawab, jawab seperti A, original ya. Padahal semua kosa kata itu bergantung pada kalimatnya. Jadi fresh di sini, konteksnya di baris ketiga, itu fresh water itu setelah melalui katanya flash distillation ya jadi ini kan used for the conversion of ocean water to fresh water jadi dari yang tadinya air laut itu berubah jadi air segar tapi segar di sini maksudnya setelah melalui penyulingan penyulingan itu kan memindahkan zat ya dari suatu cairannya jadi mm -hmm. di sini itu makna fresh itu adalah non salin sebenarnya. Yeah. Jadi tidak memiliki zat atau kandungan seperti itu, untuk nomor tiga satu ya. Untuk nomor 32 dua, uh, yang menyebabkan apa flash distillation, makes fractional distillation occur, apa yang membuat, ya, what makes fractional distillation occur, apa yang menyebabkan uh, fractional distillation itu terjadi, penyulingan dengan friksi ya. Jadi kan bisa, Mas. ya betul, dengan apa? Boiling ya, karena dia harus dididihkan. Oh. Oke okay, ya betul dengan heat ya. Jadi kan di sini fractional distillations is a mixture is separated into its various component parts by boiling. Jadi boiling itu kan uh, ini ya dididihkan ya. Jadi mm -hmm. kalau dididihkan berarti kan ada panas seperti itu. Right. So the answer is heat. Das, das itu artinya maka. Oke, sama seperti hence, hence, das, yaitu beberapa kata penghubung. Dan yang sama dengan das adalah therefore. Yeah. Untuk menjelaskan ya. Mm. Eh, cost. 34. Apa yang terjadi ketika Air dan alkohol dipanaskan bersama. Katanya, kalau kita pakai okay, sumbernya dari ini, ya, dari teksnya, katanya mm -hmm. di sini ada pernyataan: "The alcohol vaporizes more quickly than water." Jadi, si alkohol itu akan menguat lebih cepat dari air. Mm -hmm. Delta, delta yes, alkohol evaporates from the mixture first. Alkohol itu akan menguat dari cairannya terlebih dahulu. Right. and number 35 purity in line 9 means the desired purity has been achieved. Karena konteksnya tentang air dari tadi ya. Jadi purity ini artinya kejernihan. Karena kan Pureness, yeah. Ya, karena ini tentang air ya dari titik, tentang penyulingan, kejernihan. 1. So, cleanliness. 36 menurut teksnya Uh, the flash distillation process. Oke, okay. what causes the liquid to evaporate? Apa yang menyebabkan cairan itu menguap dalam penyulik apa flash distillations? Berarti kita perlu cari flash distillations di sini. Tekanan yang kuat. Ini nah, flash distillation, distillation, dan katanya flash distillation itu hanya me hanya berdasarkan katanya, atau disebabkan oleh pressure. Mm -hmm. So, the answer is alpha. The pressure of the liquid is suddenly change. Terus, di antara pernyataan di bawah ini, mana yang melibatkan distillation atau penyulingan? Jadi, tadi kan penyulingan itu berdasarkan teksnya, memindahkan zat dari suatu cairan, kan ya. Nah, berarti jawabannya delta menghilangkan ketidakjernihan impurities, ketidakjernihan dari suatu larutan solution itu larutan. The answer is delta. Delapan vaporizes dari kata vapor, vapor itu artinya uap. Kalau vaporizes berarti menjadi kata kerja ya artinya menguap. Become gases. Ya, become the yes, yes, menjadi gas. Gitu. 39 tadi eh, kita sudah baca bolak-balik makanya saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu jawab soal main idea dengan yang implied. Ya, itu kan dua soal paling sulitnya. Di apa di lewat dulu aja di jawabnya paling akhir karena kalau di Jawa paling akhir, kita udah tahu isi teksnya seperti apa. Ya, untuk nomor sebelah ini, karena kita udah bahas tuh tadi, kalau teksnya itu tentang distillations ya distilasi, penyulingan, dan lain sebagainya. Ya kan di sini tuh tentang proses-proses penyulingannya, berarti ini adalah scientific process. So the answer is Charlie. 40. Ini kira-kira teksnya untuk bacaan apa nih? Biologi, aquatik, psikologi. Chemistry. Yes, chemistry. yes Delta chemistry. Number 41. <coughs> Oke, okay, ini main idea. ya yeah, Main idea questions. Ini tentang semiman ya. Yeah. Katanya seniman itu sekilas sih. Katanya seniman itu katanya akan menjalani kehidupan yang menyendiri, katanya. Gitu. Karena dia berbeda dari masyarakat. Tetapi setelah apa mencerminkan atau evaluasi atau pembelajaran, lebih lanjut katanya, artis itu, seniman itu adalah produk dari dari apa masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi bagian dari masyarakat seniman itu. Itu jawabannya? So Charlie, that is Charlie ya. hubungan antara seniman dengan masyarakat. Nomor 42, dua, pa, Pak Bu masih ingat nggak waktu kita uh, bahas cara jawab soal kosa kata dengan melihat prefix, suffix ya atau word parts. Mm -hmm. Soal itu artinya apa sih? Soal, soal itu dari uh, ini potongan katanya artinya itu segala sesuatu yang dikerjakan sendiri atau apapun itu hmm. sifat satu atau sendiri gitu. berarti monogomus kalau monogomis, oh, loan, ya? loan hmm. ah ya. saya tadi kalau antara B dan C sih. mono sama lon sama, sama satu biasanya ya. monogomus itu bersifat satu jadi tidak menunjukkan bahwa dia itu sendiri hmm. gitu. tidak menunjukkan bahwa menyendiri gitu dia hanya menjelaskan bahwa memiliki sifat yang satu atau sama kalau mereka sifat sifat yang satu atau sama ya bisa Jadi jumlahnya banyak gitu. sedangkan soal sendiri konteksnya jumlahnya satu atau sendiri oke okay. 43 si penulisnya berpikir bahwa si seniman itu dari main idea pasien tadi kan kita sudah tahu kalau si seniman itu adalah bagian dari masyarakat ya jadi si penulisnya akan berpikiran yang sama ya karena main idenya seperti itu jadi seniman itu menurut penulis adalah bagian dari masyarakat jadi jawabannya B okay. nomor 44, mirror mirror itu artinya cermin dalam konteks di baris ya. dunia di sini reflect ya. mencerminkan mencerminkan reflect yes Oke, okay, 45. Di antara hal-hal di bawah ini, mana yang bukan merupakan cara masyarakat menetapkan strukturnya pada seorang seniman? Katanya. Um, Oke, okay. jawabannya Delta. Ya. karena di teksnya itu um, si masyarakat itu katanya. Um, Justru tidak, um, ya, tidak justru, justru si masyarakat itu adalah um, berusaha untuk melibatkan si senimannya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Itu. Right. Di kalimat ini, in this framework tuh maksudnya dalam struktur masyarakat ini gitu maksudnya. Jadi seniman yang sukses itu justru seniman yang bisa bekerja di dalam struktur di dalam masyarakat seperti itu. Jadi bukannya menyendiri. 46 media di baris 10 The medium chosen by the artist. Jadi medium di itu adalah media. Jadi Bapak Ibu akan sering nemu nih kata seperti medium dan min, dan dalam text of all, seringkali medium dan min. Ini artinya uh, tool, tools, atau alat, atau medium. media Media ya. jadi medium di sini artinya means of expression Means of expression itu bukan arti ekspresi, tapi artinya uh, media atau alat untuk berekspresi. Gitu. Ya, Pak, gimana? Ah, enggak. Oke, oh, lain mau nanya. Alright, <laughs> pat tujuh yang tidak disebutkan di teksnya tentang physical resources-nya yang mana kira-kira? Stone. Stone, yes. Di sini kan tidak ada ya tadi itu. Dia cuma nyebut woods, metal sama apa itu Ya, map. Ya, tidak ada stone ya di sini ya. Oke. Okay. 48 Ketika menjelaskan tentang resources, katanya wilayah yang dekat lautan mungkin akan memiliki jenis seni apa? Katanya, bentuk seni apa? Di uh, apa di teksnya itu kan? Katanya um, affected by physical resources of the society. Katanya. Ya. Terus seperti ini after all katanya wood carvings come from society sweet forest mm -hmm. ya. jadi ada seni uh, pahatan kayu kalau si masyarakatnya itu tinggal dekat hutan katanya mm -hmm. uh, patung uh, bronze, bronze perunggu itu datang dari masyarakat yang memiliki banyak persediaan besi gitu. jadi setiap area yang ditempati oleh suatu masyarakat itu akan mencerminkan seni yang dihasilkannya Yeah. Kalau di pantai atau di laut, kira-kira bentuk seni apa? Produk seninya apa nih kira-kira? Shell jewelry. Ya yeah, shell jewelry, karena kan perhiasan dari kerang. Dari kerang, karena kerang itu kan pasti ada di sekitar pantai ya seperti itu. Kenapa bukan yang B? Karena walaupun di sini ada watercolor, water ya air, tapi kan medianya yang dipakai itu portraits gitu, foto. Walaupun di sini yang C ada fish, tapi kan media yang dipakainya wood, ya. Jadi walaupun patungnya ikan, tapi kan medianya bukan dari ikan, gitu tapi dari kayu. Gitu. Jadi itu pastinya dari datangnya dari hutan. Kalau yang D, walaupun ada seascapes, tapi medianya lukisan. Jadi yang betul jawabannya A. Empat sembilan, itself, in inline 16 is probably someone who is Uh, oke okay. di baris 16 belas ya baris enam belas ini galau nih oke okay. okay. mungkin kegalauannya akan tersembuhkan pak sekarang pak self di baris di kalimat sebelumnya kita baca dulu roundet woman versus today's gamenlight selves roundet woman itu perempuan yang apa sih berisi ya berisi ya atau yang ya yang bulat gitu nggak <laughs> mau nyebut <laughs> nah persis itu kan berarti berlawanan ya? Uh, ya. lawannya dari perempuan yang berisi itu yang? Slim, ya slim berarti ya, yang slim yang langsung Wah, gitu. sebuah tebakan yang keberuntungan ya tentunya betul ya Pak ya oke <laughs> oke okay, nomor 50 di sini untuk estetik katanya estetik values tentang keindahan kan di teksnya itu dijelaskan katanya uh, societies moral values jadi ada estetik values nah both, both estetik and moral katanya di si seniman itu harus mencerminkan baik itu uh, nilai estetis dan nilai nilai uh, moral right. berarti Berarti 50 bukan sih dong, Pak? Gimana? Oh iya, iya, benar-benar. Iya aesthetic values ya, Pak? ya. Hanya aesthetic values ya, berarti? Ya, kalau kita lihat sih di sini katanya yang, eh, yang si ininya kan, si ruben aja yang ditanya. Soalnya kan nanya. Oh iya, benar-benar. Si Ruben ini hanya me mencerminkan aesthetic values ya. Betul, karena kan si perempuan ini yang langsing tadi. Gitu. Baik. Baik. Sekarang kita hitung skor portofolnya, Bapak itu Yang section 1 itu listening Oke. Okay. Uh -huh. Ini structure. Ini reading. Jadi kalau Pakan berapa deh boleh, Pak? Saya 42, Sir. Waduh 42. Iya nih berarti skor totalnya untuk readingnya itu 580 ratus gitu, untuk reading tinggal nanti ketika praktis tes benar pengajar atau dosen untuk bagian listening dan structure menghitungkan saja dari rata-ratakan seperti itu. Tiga nah, Baik, itu saja. Mungkin Bapak-Ibu, terima kasih. Mas, semangat belajar. mudah sam, sampai akhir ya. Pada bulan Oktober. Itu saja. Terima nah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Atur nungun. Ya, salam salam bapak-Ibu. Silakan. Kasih Pak. selamat kasih, Bu. selamat bye-bye.